Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang store, sekarang saatnya kita mengambil data dari cloud, dari internet dengan menggunakan fetch atau istilahnya fetch data. Setelah di video-video sebelumnya kita menggunakan data JSON dan juga local storage untuk penyimpanan data, sekarang saatnya kita menggunakan third party API dengan menggunakan fetch untuk mengambil data dari cloud atau dari internet dan disini kita bisa gantikan saja baris ke-6 dengan patch kita akan mengambil data dari sebuah API dari Core App dan kemudian ketika datanya sudah kita dapatkan atau resultnya nya datanya kita ambil dengan .json, kita convert menjadi json dan kemudian datanya akan kita ambil yaitu data.notes. Kemudian kita return juga data.notes. Dan datanya sudah berhasil muncul. Sekarang kita akan membuat fungsi add-nya yang tadinya increment dengan data lokal, sekarang kita akan update ke API kita. kita ke increment di sini dan kemudian kita akan get by id yaitu dengan menggunakan patch lagi kali ini kita menambahkan option yaitu method nya adalah patch atau update lalu headers nya kita tambahkan content type nya adalah application application.json lalu kemudian kita berikan data yang mau kita ubah yaitu springify yang mau kita ubahlah skor di sini kita perlu menambahkan ID dengan seperti ini saja ID-nya sudah kita dapatkan di sini jadi kita tambahkan ke API-nya dan kemudian skornya kita perlu mendapatkan skor terdahulu skor sebelum di increment dan kemudian kita kirimkan ke API untuk ditambahkan nah di sini berarti kita membutuhkan skor jadi kita harus ini sedikit kita menambahkan parameter skor di sini agar datanya dapat kita dapatkan dan kemudian kita sudah berhasil dan akhirnya kita langsung get entries atau get data di sini memanggil bukan get data tapi load data sehingga data yang akan muncul adalah data yang terbaru. Oke, kita save. Dan sekarang pada saat pemanggilan increment, kita perlu menambahkan atau menyertakan parameter kedua yaitu score ketika pemanggilan on click di list. Seperti ini. Kita tambahkan entry score ditambah 10 poin sehingga datanya nanti akan dikirimkan ke API dan melakukan update. Dan untuk mengantisipasi terjadinya error, kita bisa menggunakan try catch di sini. Sebelum kita kirimkan datanya kita try dan apabila terjadi error kita catch errornya dan kita bisa tampilkan di konsol. sekarang kita akan coba untuk upload tidak terjadi error dan ternyata terjadi error karena saya lupa menambahkan asing function karena kita menggunakan asing weight jadi kita save Oke dan sekarang kita akan menambahkan yang paling atas code jadi 140 kalau kita refresh datanya sudah persisten kita vote 130, upvote lagi 140, naik ke atas naik ke atas sampai 160 oke, okay. refresh dan sekarang datanya sudah berhasil di upvote selanjutnya kita akan melakukan refactoring untuk add entry sehingga datanya bisa kita kirimkan ke third party API di add entry, di sini kita sudah memiliki URL, title, dan description kita akan melakukan fetch lagi jangan lupa asing hingga tidak error kita try catch console error dan di sini kita mulai fetch lalu kita tambahkan optionnya yaitu method post tentu saja headersnya juga sama yaitu content type application/json dan body yang akan kita kirimkan datanya adalah json stringify URL title dan description dan jika berhasil maka kita akan load datanya yang terbaru. Dan kita return juga fetch.json jika di, nanti diperlukan. Kita save. Kita cek di new di tempat penggunaan add entry, di sini add entry sudah diimport. Di sini sudah dipanggil dan jangan lupa karena ini adalah pemanggilan atau pengiriman data ke API adalah sifatnya asinkronus, maka kita harus await dan disini kita kasih passing function sehingga tidak akan terjadi error dan kemudian kita save dan kita akan coba kreasi terbaru description dan bikin-bikin club dan tidak ada jadi error dan kita lihat di sini bikin-bikin klub -bikin sudah muncul, takut 10, 20, 20 dan sudah naik dan datanya sudah persistence. Itu dia cara pengambilan data dari terparty API dan pengiriman data ke terparty API dengan menggunakan fetch dan juga dikombinasikan dengan store dispatch. Kita sudah belajar bagaimana cara menampilkan data, mengupdate data dan menambahkan data ke terparty API itu saja materi untuk kali ini jika teman-teman memiliki ide topik apa yang akan kita bahas berikutnya silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa